Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezeki. Tentunya kali ini saya berkunjung ke bawah kaki gunung untuk mencari udara sejuk, udara segar, nah, tepatnya di gunung. Malina Gunung Rahayu Cuacanya masih sejuk Segar Mantap Loh, Sebentar lagi kita akan Sampai Ke lokasi mana katanya ada salah satu warga Yang mungkin Di bawah kaki gunung ini Karena lokasi Dari rumahnya cukup jauh Akhirnya dia Berdiam, menetap di sini, paling pulang satu minggu sekali, menjelang hari Jumat.